Teman-teman semua, dimanapun Anda berada, kali ini saya akan memberitahu bagaimana caranya mendapatkan uang dari Facebook. Bukan berarti Facebook itu membayar Anda, tapi Anda menggunakan media Facebook agar Anda berhasil di dalam mendapatkan uang ya kita santai saja ya yang pertama yang anda harus lakukan yaitu anda harus memiliki handphone anda bisa bayangkan zaman sekarang kayaknya mustahil deh Seseorang itu tidak memiliki handphone. Ya, kita lihat saja mulai dari anak kecil sampai orang dewasa, semuanya memiliki handphone karena memang itu sudah kebutuhan. Nah, dari itu kita harus mempunyai handphone agar bisa mendapatkan uang dari Facebook yang kedua. Anda harus memiliki kuota Kita kan ingin berkomunikasi di Facebook Tanpa kuota, ya mana mungkin Mau tinggal kita di pelosok, Tinggal kita di kota Atau di luar negeri Kita harus mempunyai kuota Terkecuali Tinggal di kantoran yang ada WIP Ya masih mending Tanpa kuota Masih bisa online anda bisa berkomunikasi selama teman dengan orang-orang terdekat. Dengan keluarga, itu harus memiliki kuota untuk bisa berkomunikasi di Facebook. Yang ketiga, Anda harus memiliki akun Facebook. Ya, iyalah, sudah punya handphone, punya kuota tanpa akun Facebook. Ya mana mungkin berkomunikasi Orang tanya hey, so, Punya Facebook tidak Kalau kita jawab tidak Tentu kita malu Orang zaman sekarang Kalau tidak punya Facebook bagaimana caranya Untuk berkomunikasi Sesama teman Dan itu masih banyak sekali Teman-teman kita yang belum memiliki Facebook Ya sebagian ada yang fanatik Tidak mau ikutin perkembangan zaman-zaman now -zaman sekarang yang keempat yaitu banyak teman di facebook kalau di facebook cuma anda sendiri mau berkomunikasi sama siapa makanya harus ada teman coba bayangkan anda mau chatting kepada teman si A, atau kepada keluarga, tapi tidak mempunyai, tidak tahu akun Facebooknya. Mau berkomunikasi dengan tetangga yang punya Facebook. Misalnya Anda lagi pulang kampung, ingin mengetahui kondisi di daerah tersebut, sementara Anda tidak memiliki teman dengan tetangga tersebut, ya mana mungkin Anda bisa berkomunikasi. Nah sebaiknya anda harus mempunyai banyak teman di Facebook agar dapat uang dari Facebook. Yang kelima, anda harus memiliki produk. Produk itu banyak macamnya seperti makanan misalnya, atau bakso, atau buku atau barang-barang elektronik dan lain sebagainya. Kalau anda memiliki barang-barang tersebut, nah kemungkinan besar anda akan mendapatkan uang dari tersebut. Yang keenam. Anda harus menyebarkan produk tersebut di Facebook Misal, Anda memiliki warung bakso, Atau Anda memiliki aksesoris Yang terkenal misalnya atau yang kira-kira dibutuhkan sama masyarakat Seperti jilbab Anda bisa jual barang tersebut melalui facebook anda share ke beberapa teman di lini masa teman terus dan terus dilakukan maka anda akan mengetahui pasti akan ada beberapa teman di antara teman kalian itu yang berkomentar Misalnya begini, Anda menjual jilbab, Mbak. Ini berapa harganya? Ini cantik, loh. Nah, itu salah satu berarti Anda sudah akan memiliki channel-channel uang melalui Facebook tersebut. Yang ketujuh, Anda harus menunggu hasil setelah teman tersebut berkomentar ada yang ingin memilikinya maka anda harus memberikan mereka barang-barang yang anda tersebut itu sih kalau anda ingin mendapatkan uang yang anda tersebut dan itu sangat sangat penting ya teman-teman setelah barang kita jual di Facebook, sudah banyak orang yang minat kemudian kita tidak menyanggupi untuk mensuplai itu barang ya bagaimana kita mendapatkan puluhan ribu atau jutaan ratusan juta, kalau kita tidak menyanggupi penjualan barang-barang yang kita miliki tersebut konsisten <tuh> Demikianlah beberapa tips dari saya agar bisa mendapatkan uang dari Facebook. Kita ulang lagi: yang pertama, memiliki handphone atau HP; yang kedua, mempunyai kuota; yang ketiga, punya akun di Facebook; yang keempat, banyak teman-teman di Facebook; yang kelima, Mempunyai produk untuk dijual di Facebook. Yang keenam, sebarkan produk yang kita miliki ke semua teman. Kesiapa saja. Yang penting itu teman-teman yang ada di Facebook. Yang ketujuh, tunggu hasilnya. Jika anda melakukan trik-trik ini, Insya Allah hal akan berhasil menjadi orang sukses di Facebook. Demikian tutorial dari saya, semoga bermanfaat buat kita semua. Salam sukses dari saya, Sumo. Semua, Thanks.